Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar syarah Yahya Yang muddin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali syarah Yahya yang beberapa waktu ini banyak tertunda dan insyaallah Akan kita Lanjutkan Masih di Bab Tentang Iktikat Pasal 2 tentang keburangsuran pemberian petunjuk dan tertib derajat e ETTK -kan. bagi para pendengar yang menyimak syarah ini insyaallah eh apa yang disampaikan di Syarah ini akan hamba susun menjadi beberapa presentasi supaya lebih mudah untuk difahami. Tentu syarahnya tetap berjalan seperti biasa sampai tamat kitab ilmu Dan jika para pendengar membaca kitab Ihya Terbitan Ashifa Ash Semarang, maka sekarang kita di halaman 311 Marilah kita memulai syarah ini dengan baca Bismillah baca ta'awus dan salam Bismillah Bismillah Allah Ini apabila kamu mendengarnya dari orang yang menyampaikan hadis Atau orang yang menerangkan perkataan Maka barangkali tergores dalam hatimu bahwasanya manusia adalah musuh dari sesuatu yang tidak diketahuinya Saya mendengar ini dari orang yang berpengalaman dalam ilmu kalam Kemudian ia membencinya setelah pengalaman yang hakiki dan setelah masuk padanya sampai ke puncak derajat mutakalimin. Dan ia melampaui hal itu sampai mendalam dalam ilmu-ilmu yang lain yang sesuai dengan semacam ilmu kalam. Dan nyatalah bahwa jalan ke hakikat-hakikat marifat dari segi ini adalah tertutup. Demi umurku ilmu kalam itu senantiasa membuka. Mengenalkan dan menjelaskan sebagian urusan Tetapi jarang dalam urusan-urusan yang jelas Yang hampir dipahami sebelum mendalami ilmu kalam Namun manfaatnya satu Yaitu menjaga aqidah yang telah kami tafsirkan untuk orang awam Dan memeliharanya dari gangguan-gangguan orang yang membuat bid'ah Dengan bermacam-macam perdebatan Sesungguhnya orang awam itu lemah Dan dapat ditakut-takuti oleh debatan orang-orang yang membuat bid'ah Meskipun debatan itu rusak Sedangkan melawan sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang rusak adalah mendorong kepada kerusakan Jadi sifat orang awam itu memang mudah ya, Ditakut-takuti oleh perdebatan Hal-hal ya, yang terkait dengan sesuatu bidah. Manusia beribadah dengan akidah ini yang telah kami kemukakan ketika syarak membawanya Karena di dalamnya terdapat sesuatu yang membawa kebaikan agama dan dunia mereka Ulama salaf yang salah itu sepakat atasnya Sedangkan para ulama beribadah dengan memeliharanya Untuk orang-orang awam dari keraguan orang-orang yang membuat bid'ah Sebagaimana para sultan itu memelihara harta mereka atau orang-orang umum dari serangan-serangan orang-orang yang zalim Dan orang-orang yang menghasap atau memakai tanpa izin pemiliknya Jadi sifat sultan itu memelihara harta orang-orang awam itu Supaya tidak diserang oleh orang-orang yang zalim itu. Apabila peliputan kemudaratan dan kemanfaatan ilmu kalam telah terjadi maka siaknya agar ia menjadi dokter yang cerdik dalam menggunakan obat yang berbahaya ketika ia tidak meletakkannya kecuali di tempatnya Yaitu di waktu ada kebutuhan dan menurut kadar kebutuhan itu Perinciannya adalah bahwasannya orang-orang awam yang sibuk dengan pekerjaan dan pertukangan itu Wajib untuk dibiarkan pada keselamatan akidah yang mereka etikadkan Jika mereka telah menerima perjalan etikat yang benar yang telah kami sebutkan itu karena mengajarkan ilmu kalam kalau mereka itu adalah semata-mata membedoratkan dalam hak mereka karena barangkali hal itu menimbulkan keraguan dan menggoyahkan itikan mereka dan setelah itu tidak mungkin melaksanakan perbaikan adapun orang awam yang mengitikatkan bid'ah maka siapnya untuk diseru kepada kebenaran dengan lembut tidak dengan fanatik dengan perkataan yang halus yang dapat diterima jiwa berpengaruh dalam hati dan mendekati rangkaian dalil-dalil Quran dan hadis <tuh> Yang telah dicampur dengan seni pemberian nasihat dan peringatan Sesungguhnya demikian itu lebih bermanfaat daripada perdebatan yang dibuat atas syarat orang-orang yang ahli ilmu kalam karena orang awam apabila mendengar hal itu, maka ia beritikat bahwasanya hal itu semacam dari perdebatan dipelajari oleh orang yang ahli ilmu kalam untuk menipu manusia kepada itikadnya. Jika dia orang awam itu lemah dari menjawab, maka ia memperkirakan bahwa orang-orang yang berdebat dari ahli mazhabnya juga mampu untuk menolaknya. Maka perdebatan dalam keadaan ini dan yang pertama adalah haram demikian juga orang yang berjatuh dalam keraguan karena wajib menghilangkan keraguan itu dengan halus nasihat dan dal dalil-dalil yang dekat diterima jauh dari pendalaman ilmu kalam menetaskan perdebatan itu hanya berguna di satu tempat yaitu seorang awam diperkirakan beritikat bid'ah karena semacam perdebatan yang didengarnya lalu dia menghadapi perdebatan itu dengan perdebatan yang semisalnya maka ia kembali kepada itikat yang benar itu pada orang yang tampak baginya kegemaran terhadap perdebatan. Sesuatu yang mencegahnya dari menerima nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan umum. Dia ada orang-orang yang memang suka gemar berdebat. Orang-orang ya. ini suka berdebat ini sangat sulit menerima nasihat-nasihat. Dan peringatan-peringatan umum itu sifatnya. mudah memang bisa dikatakan orang ini orang-orang suka berdebat ini gemar berdebat ini akan berakhir kepada keadaan yang tidak disembuhkan kecuali oleh obat perdebatan maka boleh baginya disampaikan perdebatan. Jadi orang yang suka berdebat ini dibalas dengan perdebatan juga supaya dia sembuh dan sadar. Kalau hanya diberikan nasihat dia nggak mempan dia terus debat lagi ya debat dilawan dengan debatnya. Adapun di negara yang padanya sedikit bid'ah dan mazhab-mazhab tidak berselisih, maka padanya terbatas dengan menjelaskan etika yang telah kami sebutkan dan tidak dikemukakan dal-dalil dan dinantikan terjadinya subahat-subahat. Jadi, ada satu negara yang sedikit bid'ahnya, mazhabnya juga tidak banyak berselisih, maka hal-hal yang terkait dengan etika akidahnya jelaskanlah. Tapi tidak usah dikemukakan dari dalil yang akan menunjukkan subahat subhat baru. Jika terjadi subahat, maka ia menyebutkan dalil menurut kadar kebutuhannya. Maka disebutkan perlunya saja sebuah subahat itu. Tidak perlu sampai melihatnya. Jika bid'ah itu tersiar dan dia takut anak-anak tertipu, maka tidak mengapa mereka diajarkan kepada mereka keadaan telah kami paparkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qudsi Agar hal itu menjadi sebab untuk menolak pengaruh perdebatan-perdebatan orang-orang yang membuat bid'ah Jadi orang-orang buat -orang membuat bid'ah ini zaman dahulu memang sudah banyak ya, Dan mereka sangat hobi berdebat Jika terjadi pada mereka, ini adalah ukuran yang singkat Dan kitab ini kami paparkan secara singkat Jika di dalamnya terdapat kecerdasan dan perhatian bagi kecerdasannya karena tempat pertanyaan atau timbul Keraguan di dalam dirinya Maka jelaslah sebab yang ditakuti Dan tampaklah penyakit itu Maka tidak mengapa yang meningkat daripadanya Dari kitab Arisalah kutsiah Kepada ukuran telah kami sebutkan Dalam kitab Al-Iqtisot Sekitar 50 lembar Jadi Mamugazali Sudah memberikan Dua kitab yes. Pertama Arisalah kutsiah yang agak ringan Untuk membantah orang-orang yang suka berdebat Ya, dari ahli ilmu kalam <tuh> Dan yang kedua adalah Kitab al fil Filiatikad Jadi orang-orang ahli ilmu kalam ini Sudah banyak yang Sampai di puncaknya tadi Dikatakan beliau di awal tadi Dan mereka tidak merasakan Menemukan jalan Bahkan malah Semakin tertutup dari Pengetahuan mereka tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya tidak ada yang keluar dari pandangan mengenai kaidah-kaidah itikad dan selainnya dari bahasan-bahasan mutakalimin. Jikalah itu memuaskannya, maka ia mencegah diri daripadanya. Jika hal itu tidak memuaskannya, maka ilat sebab itu menjadi temporer. Dan penyakit itu menang dan menjalar Maka hendaklah dokter itu lemah lembut Menurut kadar kemampuannya Dan menanti takdir Allah Ta'ala padanya Sampai terbukanya kebenaran Dengan peringatan dari Allah yang Maha Suci Jadi Memang orang-orang Mutakalimin di zaman Imam Ghazali Itu sudah luar biasa sekali perdebatannya Ketika membahas tentang Sifat 20 ya. Banyak hal-hal baru yang yang terjadi di zaman itu ya, Sedangkan di zaman itu saya Sudah seperti Dahsyat ya. Ya, Apalagi di zaman sekarang ya. Maka kita sebagai dokternya ya, Mengobati orang-orang yang Terpengaruh oleh pemikiran Ahli ilmu kalam ini Mesti Mengobatinya dengan lembut ya Lemah lembut Ya, agar penyakit itu tidak menyebar dalam dirinya Penyakit batin ya Penyakit rohani Dan dikatakan beliau sampai menanti takdir Allah Ta'ala padanya Sampai terbuka kepentaran dengan peringatan nah, Jadi beliau katakan Orang-orang ahli muka nanti akan bertemu dengan Peringatan dari Allah subhanahu taala agar terbuka seperti orang-orang yang sebelumnya beliau katakan itu yang sudah bertaubat Atau ia terus-menerus dalam keraguan dan syubhat sampai apa yang ditakdir oleh Allah baginya Kadar yang termuat oleh kitab itu dan karangan-karangan sejenis itulah yang diharapkan kemanfaatan Jadi orang-orang ilmu -orang kalam ini dia masuk ke dalam area syubhat Ya Faryah Subhat ini yang terkait dengan kebesaran Allah ciptaan Allah asma Allah zat Allah semuanya sehingga mereka tidak yakin dengan adanya wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala ya? nah itu banyak sekali orang-orang mutakalimin ya di zaman di zaman ahli mukalam hubunya berdebatnya adapun yang di luar Daripada itu, ada dua bagian. Yang pertama, salah satunya adalah membahas tentang selain kaidah-kaidah akidah, seperti membahas tentang sandaran-sandaran, pegangan-pegangan alam, makhluk, pengetahuan-pengetahuan tentang pendalaman penglihatan. Apakah penglihatan itu mempunyai kebajikan, kebalikan yang disebut terhalang atau buta? Jika kebalikan itu maka kebalikan itu satu Yaitu tercegahnya menjual apa yang tidak dilihat Atau sah bagi setiap yang dilihat yang mungkin untuk dilihat Dilarang menurut balik bilangannya dan lain sebagainya dari kebatalan yang menyesatkan Kedua adalah menambah ketetapan-ketetapan dalil mengenai selain kaidah-kaidah tersebut dan menambah soal-soal dan jawaban-jawaban itu adalah memanjang lebarnya, tidak menambah kecuali kesesatan dan kebodohan pada orang yang tidak puas dengan kadar itu. Banyak berkata ini tambah panjang dan penekanan malah bertambah kabur. Seandainya ada orang yang berkata membahas tentang hukum pengetahuan dan sandaran atau pegangan mengandung faidah mengasah gorseng gorsen hati. Sedangkan goresan hati adalah alat agama seperti pedang sebagai perang Maka tidak mengapa mengasahnya Itu seperti perkataan bermain catur itu mengasah goresan hati Maka itu juga termasuk agama juga Itu adalah gila Karena goresan hati terasa dengan seluruh ilmu syariat Dan padanya tidak takut adanya kemudaratan Jadi ada orang-orang mengatakan mengasah hati ini dengan membahas hukum-hukum, ya. ya, yang mengandung sandaran-sandaran, ya, maka itu dibolehkan, ya. Tapi kalau mengasahnya itu sambil bermain catur dianggap mengasah hati, oh itu, itu adalah pernyataan yang kurang waras. Dengan ini kamu mengetahui kadar yang tercela dan kadar yang terpuji dari ilmu kalam. Keadaan yang tercela dan keadaan yang terpuji padanya perseorangan yang dapat mengambil manfaat dan orang yang tidak mengambil manfaat dengannya. Jika kamu berkata, jika kamu mengakui butuh kepadanya dalam menolak orang-orang berbuat bid'ah, sedangkan sekarang bid'ah itu telah muncul dan mencoba termerata dan kebutuhan teman mendesak, maka pastilah melaksanakan ilmu ini menjadi fardu kifayah seperti menjaga harta benda dan seluruh hak seperti pengadilan pemerintahan lainnya. Sesuatu yang mana para ulama tidak sibuk untuk menyiarkan, mengajarkan dan membahasnya adalah tidak kekal. Seandainya ilmu kalam itu ditinggalkan secara keseluruhan, maka ilmu itu akan musnah. Semata-mata nauri itu melepaskan subahat orang-orang yang melakukan bid'ah tidaklah cukup selama ia tidak belajar. Maka sioknya pengajaran umum kalam itu dan bahasanya itu juga termasuk fardu kifayah, berbeda dengan masa sabar dan Allah karena kebutuhan belum terasa. Ketahuilah bahwa kebenaran itu, pada tiap-tiap negeri ada wajib dan ada orang yang melaksanakan ilmu ini, mandiri dengan menolak syubhat atau orang yang melakukan bid'ah yang timbul di negeri itu. Itu kekal dengan pengajaran, tetapi tidak benar mengajarkannya secara umum seperti mengajarkan fikir dan tafsir karena ilmu kalam ini seperti obat sedangkan fikih seperti makanan. Mudarat makanan itu tidak ditakutkan sedangkan mudarat obat itu ditakutkan sebagaimana telah kami sebutkan bermacam-macam kemudaratannya. Jadi ilmu kalam ini itu obat. Jangan dijadikan makanan. Kalau orang menjadikan obat sebagai makanan maka hancurlah urusan. Timbullah mudarat yang banyak. Jadi munculnya ibu kalam ini itu setelah masa para sahabat. Ya. Maka banyaklah kemudian obat yang dibuat oleh para ulama untuk menyembuhkan orang-orang yang menyimpang dari pemahaman-pemahaman tentang akidah itu. Orang alim itu sioknya mengkhususkan pengajar ilmu ini kepada orang yang padanya ada tiga sifat, yaitu yang pertama semata-mata karena ilmu dan kelobaan atasnya karena ilmu dan kesombongannya. Sungguhnya orang yang bekerja tercegah oleh kesibukannya untuk menyempurnakan dan menghilangkan syubhat di timbul Dia yang pertama ini boleh diajarkan, ya, orang yang kerja. Sibuk. Yang kedua cerdas dan fasih Karena orang yang dungu itu tidak dapat mengambil manfaat dengan pemahaman Orang yang sukar berkata-kata itu tidak dapat mengambil manfaat dengan alasan-alasannya Maka ditakutkan atasnya ukur kata yang membahayakan dan tidak diharapkan manfaatannya Orang yang cerdas Fasih Karena orang yang dungu eh, Jelas sini. Ketika berbicara itu, berhati-hati sekali. Yang ketiga, dalam naruhnya terdapat kebaikan, agama, dan takwa, dan syahwat tidak menang atasnya. Ini boleh dijelaskan. Sesungguhnya, orang yang fasik itu, dengan syubhat yang paling rendah pun, akan tercabut dari agama. Sesungguhnya, hal itu akan melepaskan daripadanya kekangan, dan terangkatlah penghalang yang antara dia dan kelezatan. Maka ia tidak sombong untuk menghilangkan subahat Bahkan ia mengambil kesempatan kepadanya agar terlepas dari beban-beban taklim Maka sesuatu yang merusakkan kepada murid yang seperti ini adalah lebih banyak daripada sesuatu yang perbaikinya Jika kamu mengetahui pembagian-pembagian ini Maka jelaslah bagimu bahwa hujah yang terpuji dalam muka alam itu hanyalah dari jenis hujah-hujahnya Al-Quran dari kata-kata yang lembut dan berpengaruh di dalam hati. Memuaskan jiwa tanpa menyusahkannya dalam pembagian. Dan pendetilannya tidak dipahami oleh sebagian besar manusia. Kadang-kadang orang suka dijelaskan sesuatu sampai berdetil. Itu, itu, itu orang awam itu tidak bermanfaat. Jika mereka memahaminya, maka mereka beritikat bahwasanya hal itu adalah pemalsuan dan pekerjaan yang dipelajari oleh pemiliknya untuk membuat keraguan. Jika dia menghadapinya seperti itu dalam pertukangan, maka ia akan melawannya. Kamu mengetahui bahwasanya Imam Syafi'i dan seluruh ulama salam mencegah dari berkecimpung padanya dan semata-mata untuknya. Karena di dalam terdapat mudarat-mudarat yang mudarat telah kami sebutkan. Sungguhnya apa yang nukil dari Ibnu Abbas Dari diskusi dengan orang Khawarij Dan apa yang nukil dari Ali Dari diskusi mengenai takdir dan lainnya adalah Termasuk ilmu kalam yang jelas Dan di tempat kebutuhan Itu adalah hal yang terpuji Dalam setiap keadaan Memang kadang-kadang waktu-waktu itu berbeda Dalam banyak dan sedikitnya kebutuhan Maka tidak jauh bahwa hukum itu berbeda jadi ini kita sedikit uh, mereview mengulang sedikit ya Terkait dengan perdebatannya Sayyidina Ali Radialahuan dengan kaum Khawarij dikatakan oleh Imam Ghazali Orang yang pertama kali mencontohkan dakwah yang bid'ah Atau yang baru dengan perdebatan kepada kebenaran Itu adalah Ali bin Abi Talib an, Ketika dia mengutus Ibn Abbas an, Kepada orang-orang ya, Ia berkata kepada mereka Apakah sebabnya kamu mengingkari imammu? Sayyidina Ali Bin Abi Talib Maksudnya khalifahnya Amirul -Muminin. ya. Mereka menjawab Ali itu berperang namun tidak menawan Dan tidak mengambil rampasan Jadi waktu itu perang Terjadi perang Jamal ya perang unta antara Ali dengan Aisyah ya berlawanan untuk menuntut pembunuhnya e, pembunuh Usman bin Affan ya dan waktu itu Ali e, Aisyah itu keluar dari kota Madinah ya, padahal itu dilarang ya keluar dari kota Madinah di corner luar biasanya ya keadaan itu kaum-kaum ya, munafikin luar biasa ya, maka keluarlah istri Rasulullah sallallahu alaihi melawan Amirul Mu'minin ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radallahu anka ramallahu wajh maka timbullah dialog perdebatan nih antara kaum khawarij dengan Ali. Apakah sebabnya kamu mengingkari imammu? Amirul Minin kata Ibnu, kata Ibnu Abbas. Maka jawablah orang-orang khawarij, mereka Ali itu berperang namun tidak menawad dan tidak mengambil rampasan. Namanya orang berperang, pasti ditawan. Dan diambil rampasan perang Maka Ibn Abbas berkata Demikian itu dalam memerangi orang-orang yang ingkar Orang-orang kafir Orang-orang yang melawan ya, Perintah Allah subhanahu SWT ya, Kata Ibn Abbas tuh Kalau itu untuk memerangi orang-orang yang kufar ya, Orang yang ingkar Bagaimana pendapatmu Seandainya Aisyah itu ditawan pada perang Jamal, lalu Aisyah radhlon jatuh di bagian salah seorang dari kamu. Nah. Karena di dalam perang itu yang kalah itu kan Aisyah, Terus ditawan, ya jatuh kepada salah seorang dari kamu. Apakah kamu menghalalkan daripada yang seperti apa yang kamu halalkan dari budak-budak perempuanmu, padahal dia adalah ibumu dalam Nasqur'an Quran. Maka orang Khawarij semuanya menjawab Tidak, tidak mungkin kami Akan menghalalkan ya Istri Rasulullah Ibu kita Sebagaimana di Quran dikatakan Seperti dihalalkannya budak-budak perempuan Disitulah tersingkat Terbongkar Terbuka semua Subahat yang menutupi Pemikiran kaum Khawarij ini sehingga kemudian mereka kembali bertaubat, ya dua ribu orang, ya, karena hal ini tadi luar biasanya, ya. Nah. Jadi di sinilah, eh, apa, betapa Kadang-kadang kita di dalam kehidupan sekarang ini Banyak orang-orang yang menjadikan perdebatan agama itu jadi makanan Padahal itu hanyalah obat saja Seperti kita lihat sekarang banyak sekali orang berdebat masalah Hal-hal yang furu'iyah yang kecil-kecil saja Padahal itu hanyalah obat-obat saja Bukan bukan dijadikan makanan dalam agama ini. maka disinilah kita perlu berhati-hati ya di dalam mempelajari ilmu kalam yang terkait dengan perdebatan-perdebatan perdebatan. maka di perang Jamal itu perang unta itu istri Rasulullah ya Aisyah dikembalikan ke Madinah oleh Sayyidina Ali, ya, dikawal oleh pengawal yang luar biasa, ya, diantar sampai ke masjid Nabawi. Itu di situ ada rumah istri istri Rasulullah, tetapi sesampainya di Madinah, ternyata pengawal-pengawal itu semuanya yang berpakaian tegap menggunakan pedang ya lengkap dengan tombak orang pikir mereka ini menggunakan cadar dan seperti pakaian laki-laki itu itu semuanya laki-laki ternyata itu semuanya adalah perempuan subhanallah Subhanallah itulah ya, Salah satu geniusnya Sayyidina Ali bin Abi Talib Radiyallahu Zaman yang penuh dengan fitnah zaman itu. Kita lanjutkan syarah ini Ini adalah hukum akidah yang mana Makhluk itu beribadah dengannya Dan hukum dalam perjuangan dan pemeliharannya Adapun menghilangkan syubhat Membuka hakikat-hakikat Mengenal sesuatu atas apa adanya Dan mengetahui rahasia-rahasia yang terangkan zahir rafal akidah ini Maka tidak ada kuncinya kecuali mujahadah Bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah Menahan syahwat menghadapkan keseluhan kepada Allah Ta'ala Dan terus berfikiran yang jernih dari campuran perdebatan Kaimah Mugazali mengatakan obat syubhat dalam diri kita itu Ya rahasia-rahasia masalah akidah dan lain-lainnya yang banyak dihebohkan, kalau didebatkan orang hari ini ya apalagi di zaman dulu zaman beliau ini seribu tahun di apa ketika seribu hijriah ya itu tidak lain dan tidak bukan ya Obatnya Hanyalah mujahadah ya, Bersungguh-sungguh Sungguh-sungguh Dalam mendekatkan Taqarub ilallah Dan juga dalam Membersihkan Jiwa kita Ya Membersihkan jiwa kita dari Segala kotoran-kotoran Ya Makanya beliau <tuh> menjelaskan dalam kitab ini dengan eh, penjelasan yang tertib. ya, Sebelum memasuki agama ini beliau mengawali dengan pembahasan tentang yang pertama keutamaan ilmu. Ya, belajar dari, dari Nakli Quran dan Hadis Kemudian ilmu yang terpuji Dan tercela Ya Yang pardoain dan pardu kipaya Terus kedudukan ilmu kalam Ilmu fikih Ya Terus ilmu yang terpuji Ya Dan yang tidak terpuji Baru kemudian Sebabnya Manusia cenderung pada perbedaan pendapat khilafiah, baru <kuh> tentang tata kesopanan murid dengan guru <kuh> dan penjelasan tentang ulama-ulama yang akhirat dan ulama su, <kuh> kemudian tentang akal kemuliaannya dan hakikat bagiannya. Terus tentang aqidah halusnya hal jamaah, baru masalah tentang yang tertib tentang derajat i'tikaf, ya nanti akan masuk ke eh, dal dal yang menyirat aqidah dari nama al quds baru tentang imam Islam dan hubungan antara keduanya. Ya, nanti baru kita masuk uh, kitab tentang rahasia bersuci, ya, sholat, ya, nanti terus nanti sampai ke bab-bab yang berikutnya. <tuh> Jadi beliau menyampaikan dalam kitab ini tertib Agar kita terhindar dari Perdebatan-perdebatan yang dihembuskan hari ini Begitu banyaknya Yang tidak perlu kita masuki dunia perdebatan itu Ya <tuh> Kalau ada yang diantara para pendengar yang masih hobi berdebat Segera bertobat nah, Orang yang suka berdebat itu berarti dia membutuhkan dokter untuk mengobati rohaninya. Itu adalah rahmat Allah Azza wa Jalla yang melimpah kepada orang yang menampilkan diri untuk menerima hembusan-hembusannya menurut kadar rezeki, menurut penampilan diri dan menurut diterimanya tempat dan kesucian hati. Ini adalah lautan yang tidak diketahui dalamnya dan tidak dijangkau pantainya. Masalah, apabila kamu berkata, perkataan ini memberikan isyarat bahwa ilmu-ilmu ini mempunyai johir dan rahasia Sebagiannya jelas tampak pada awalnya dan sebagian tersamar sehingga jelasnya dengan mujahadah Riyadhah atau latihan mencari dengan segera berpikiran yang jernih dan pikiran yang sunyi dari segala sesuatu dari kesibukan dunia Selain sesuatu yang dicari ini hampir menyalahi syarak Karena syarak itu tidak mempunyai Zahir, batin, sir Rahasia dan terang-terangan Tapi zahir, batin, sir dan terang-terangan Itu satu di dalamnya Ketahuilah bahwa Pembagian ilmu-ilmu ini kepada yang tersembunyi Dan yang jelas itu tidak diingkari oleh Orang yang memiliki pandangan hati Namun hal itu diingkari oleh orang yang pendek Pemikirannya Yang menerima sesuatu di permulaan masa kanak-kanak dan mereka beku atasnya Mereka tidak mempunyai peningkatan ke arah yang lebih tinggi Dan kedudukan makam ulama dan perawali Jadi kita dalam belajarnya jangan berhenti Terus belajar, belajar, belajar, belajar Terus sampai kita mengetahui yang zahir, yang batin, yang sir, yang terang-terangan Jadi jangan hanya berhenti di zahir saja Terus gali yang sampai yang batinnya, yang sirnya Yang tersembunyi, yang terang-terangannya ya karena dalam agama ini ada sesuatu yang memang zahir ada yang batin ada yang sir dan ada yang terang-terangan ya. ya maka dikatakan Nabi saw. Innalil Qurani zahiran wa batinan wa dan wa matlaan maka sesungguhnya Quran itu dia mempunyai yang zahir, mempunyai yang batin. Ya, mempunyai batas dan matlaq, itu permulaan. Hadis riwayat Nuhiban dari hadis Ibnu Mas'ud. Jadi dalam Quran itu kita jangan hanya melihat yang zahir saja. Lihat juga yang batin yang tersembunyi darinya. Yang sirnya dan yang terang-terangan. Terang terang. Itulah agama, ya itulah syarat ya hukum. Ali dalam berkata, sambil menunjuk ke dadanya. Sungguhnya di sini, terdapat ilmu yang banyak. Seandainya saya mendapatkan orang-orang yang bawa, Jadi di dalam Ali menunjuk ke dalam dadanya. Itu menunjuk ke dadanya, itu berarti dia berbicara masalah hal yang sifatnya sudah batin, ya. nah, bukan sekedar yang zohir. Yang terlihat, yang terang-terangan Tapi juga yang tersembunyi, yang rahasia Yang harus disingkap rahasia-rahasia Supaya kita paham mengerti. Maka Nabi SAW Nahnu ma'asyiral anbiya Umirna annukalliman nasa Ala qadri ukulihim kami ini kelompok nabi, para nabi diperintah oleh Allah Untuk berbicara kepada manusia menurut kadar dari kemampuan akal mereka Maka nabi itu berbicara sesuai dengan Objek yang dia hadapi ini siapa gitu Oh ini yang dihadapi orang awam Berbicara yang zahir saja Tapi kalau dia bertemu dengan Seorang sahabat ya Huzaifah Al-Yaman Kita kenal dengan Huzaifah ini Sohibu sir Sahabat yang tahu dengan Orang-orang munafikin Di kota Madinah Maka Rasulullah berbicara dengan Huzaifah Itu berbicara hal yang sifatnya sir Yang sifatnya rahasia Yang tidak boleh dijelaskan kepada orang lain tersembunyi maka diberitahulah Zayfah ini ya Zayfah ini orang munafik nih si fulan si fulan si fulan si fulan si fulan maka Huzaifah kemudian menyembunyikan itu tidak boleh diceritakan karena itu pesan dari Rasulullah jangan kau ceritakan orang-orang itu ya jangan kau sebut orang-orang itu maka yang ditakuti oleh orang munafik di zaman para sahabat Rasulullah dan para sahabat itu, di samping Rasulullah ada Huzaifah. Huzaifah itu setelah Rasulullah wafat, beliau masih hidup, ya dan dia mengetahui si ini munafik. Sehingga penduduk Madinah tidak akan pergi untuk menyolatkan jenazah, karena itu dilarang dalam Quran, tidak boleh kita menyolatkan. Jenazah orang munafik berdiri di kuburannya tidak boleh. Dan yang tahu orang itu munafik atau bukan di zaman setelah Rasulullah Fahad adalah adalah Huzaifah. Ya, sungguh sangat e, dalam sekali ilmu tentang agama ini sampai hal-hal yang rahasia ini tersimpan dalam diri Huzaifah. Sehingga Umar bin Khattab an bertanya kepada Zhaifah Ya Huzaifah Apakah namaku ini ada di dalam Daftarmu itu, listmu itu Ada 300 nama ya Bahkan Disitulah Nama-nama itu kelihatan yang bikin onar di dalam tubuh umat Islam ya maka nah, Nabi SAW bersabda ma ahad dasa ahadun bi lam tablughu ukuluhum illa kana fitnatan alaihim Tidaklah seseorang berbicara kepada satu kaum Dengan satu bicara yang tidak terjangkau oleh akal mereka Kecuali bicara itu akan berbalik jadi fitnah bagi mereka. Jadi kita berbicara ini pun Pada orang yang awam Jangan disamakan bicara dengan murid Beda Hanya orang tolol yang berbicara Semuanya dibuka Pada orang awam itu bertanda tangkalnya ilmu. Ya, tidak boleh diceritakan semuanya. Maka beliau berikan amar peringatan. Ini tidak boleh didengar oleh orang-orang yang awam seperti ini. Hanya orang-orang yang sudah mendalam ilmunya mengerti tentang rahasia-rahasia sir. Yang zahir, yang batin. Ya, olahnya tahu yang zahir, nggak tahu yang batin, nggak tahu yang sir, nggak tahu yang terang berarti dia sudah mengingkari dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bosungnya Quran ini ada yang zahir, ada yang batin, ada batas. Ada Sehadih hadis ini dari hadis Ibnu Mas'ud Allah Subhanahu wa dan perumpamaan perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu berakal Karena kabut ya ayat 43 jadi Allah itu di dalam Al-Qur'an membuat satu perumpamaan seperti kalimat toyibah diumpamakan dengan pohon yang baik, ya. daun-daunnya mekar, cabang-cabangnya melebar, akarnya kuat, batangnya kokoh, berbuah setiap musimnya. Itulah perumpamaan kalimat toyibah. Ya, ada buahnya, ada hasilnya untuk orang lain. Begitulah orang yang beriman, orang yang beriman itu menyebar rahmatnya, kasih sayangnya penjuru bumi ini sampai ke langit ke bumi. Ya kan? Langit perumpamaan dari daun-daun akar. Apa? Cabang-cabang, ranting-ranting. Akar itu perumpamaan bumi. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang yang memberikan rahmat Kepada langit dan bumi Tidak merusak alam Itu perumpamaan kalimat taibah Kalimat yang baik Memberikan hasilnya, buahnya yang enak, lezat Untuk orang lain bisa dinikmati Bisa dijual Untuk menghidupi satu keluarga Bisa menumbuhkan satu perekonomian, perekonomian negara Begitulah orang-orang yang Beriman bermanfaat. ya Allah berbicara dengan Amsal-amsal, perumpamaan-perumpamaan untuk memudahkan pemahaman akan sesuatu hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna minal ilmi ka hayatil la ya'lamuhu ya illal al alimun. Illal al alimun billahi ta'ala. Sesungguhnya sebagian dari ilmu itu ada yang seperti suatu yang tersembunyi yang harta diketahui oleh orang-orang yang mengetahui Allah. Nah itu sudah di sebuah Bukhari Muslim. Jadi dari ilmu itu ada suatu yang tersembunyi seperti kisahnya Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir salam. Hal yang tidak diketahui Nabi Allah Musa ya, tapi diketahui oleh Nabi Allah Khidir, hal yang rahsir, rahasia. Nah, itulah agama. Ya, adakanya agama itu ada yang zahir, ada yang batin, ada yang sir, ada yang terang-terangan. Empat kali. Makanya ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ini disinilah Ya agama itu Ya Ada syariat yang jelas Zahir Ya Ada yang batinnya Ya Yang batin yang Di dalam batin kita Ada yang sir rahasia Ya Hakikatnya Dan terang-terangan yang ma'rifat Ma ini kenal lor. Hadis ini sampai akhirnya sebagaimana telah kami kembangkan pada kitab ilmu Nabi S.A.W. alaihi wasallam la ta'lamuna ma a'lam ladah ladahqitum qalilan wala ba wala baqaytum katsiran Seandainya kamu mengetahui apa yang saya ketahui niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis Ya, Ini dalam hadisnya Sudah dibahas dalam bab ilmu Seandainya kita tahu apa yang diketahui oleh Rasulullah Karena Rasulullah mengetahui yang tersembunyi, yang batin, yang sir Yang terang-terangan apalagi, yang zahir apalagi Mereka banyaklah umat. Ini. Muhammad yang menangis Daripada tertawa Terbahak-bahak Maka tertawa terbaru Banyak itu bisa Hati kita Menjadi keras Ya Maka Kita perlu Menangis Menangis itu Adalah terapi obat Ya Obat bagi batin kita Yang keras Hati yang keras Ke hati yang keras itu Diobati dengan Menangis Menangis Kenapa kita menangis Ada pertanyaan Kenapa orang itu menangis Karena dia melihat di masa depan Dia melihat hisap Terhitungan dari Allah Mereka melihat Ya di hadapan mereka itu surga neraka shirath kelihatan di depannya timbangan amalnya apakah lebih berat kebaikannya atau lebih berat dosanya dia melihat semuanya dia melihat akhir hayatnya tampak jelas di situ sehingga dia menangis Akankah dia memperoleh husnul khotimah atau malah suruh khotimah? Namun, menjalani, akankah dia selamat nanti di hari ketika bertemu dengan Allah, ketika di alam barzah. dia alam barzakh? Jadi, semua pertanyaan-pertanyaan yang menyentuh hal yang tersembunyi, hal yang batin, dan itu yang membuat. Rasulullah itu banyak menangis ketika melihat umatnya. Umati, umati, umati Ya, karena Rasulullah sudah melihat waktu perjalanan Isra Mi'rat itu dinampakkan itu. Ya, surga, neraka dilihat. Ya. Dilihat diperlihatkan itu. Orang yang meninggalkan sholat orang yang Enggan berzakat orang yang memakan harta najah tim kulit. Karena disinilah Rasulullah banyak sekali mengatakan, lau ta'lamuna ta nama alam ladah Kitum kalilan wala bagaitum kasiran. Seandainya kau tahu apa yang aku tahu alam. Ya, ladah kitum kalilan maka kamu akan sedikit tertawa. itu kasiran dan kamu akan banyak cucuran air mata. Jadi sekarang orang susah untuk menangis, ya susah, berat sekali. bahkan banyak orang berbuat maksiat sambil tertawa bahagia ketika berbuat dosa. Maka nanti dia akan kembali ke akhirat menangis dia di sana. Tapi sudah tidak ada manfaatnya menangis di sana itu. Nyesal nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan terlambat. Jangan sampai kita nauzubillah menjalik menangis di sana di akhirat kita menangis nangis gitu ya Allah kenapa kita berbuat justru kita harus banyak menangis di dunia ini ya teringat dengan dosa-dosa kita nangis kita dosa dengan orang tua kita dosa kepada ibu bapak kita. Dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kepada istri, kepada anak, kepada sahabat, teman, semua dosa, kepada rakyat, kepada pemimpin dosa. Ketika kita teringat hal seperti itu, disitulah kita semakin berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Ya, ini sekarang orang-orang kelihatannya sudah pegang kartu Sorgas semua hari ini sekarang dah selamatnya belum tentu ya yeah. sedangkan sekelas Abu Bakar Siddiq aja sampai berkata alangkah baiknya kalau aku ini hanya jadi ya cuman jadi seperti debu karena melihat hisapnya yang berat. ya seorang pemimpin ambil Kan ditanya oleh Allah SWT di akhirat. Jadi sekarang orang berbondong-bondong menjadi pemimpin. Ya nggak tahu tanggung jawabnya nanti di akhirat tuh. Tidak mudah menjadi pemimpin. Berat tanggung jawabnya. Apalagi yang berurusan dengan rakyat. Orang banyak. banyak orang hari ini berbondong-bondong ya jadi kepala daerah, bupati, gubernur, presiden, siapa saja semuanya. Ya. Kepala desa ya. Orang menuju ke sana semua. Jadi anggota dewan Ya silahkan saja, tapi ingat tanggung jawabnya di akhirat. Nah, tanggung jawab di dunia udah jelas, tapi di akhiratnya paling penting. Tidak akan melangkah kaki anak Adam itu. Sebelum dia bisa menjawab dari mana uang ini dia dapat, kemana dia gunakan. Dua. Nah itu kalau urusan harta aja. Kalau seorang pejabatnya tidak bisa menjawab pertanyaan KPK ya Bagaimana bisa menjawab nanti pertanyaan di akhir Sedangkan dia polisi atau jaksa bertanya pada dia saja Masalah harta itu dia nggak bisa jawab Apalagi nanti di akhir Bukankah lebih baik dia banyak menangis Ketika di dunia daripada banyak tertawa apalagi orang-orang yang menyebarkan kerusakan, menjual narkoba, bosan masyarakat. Sama dengan jual narkoba itu dikiaskan sama dengan menjual komer, merusak otak. Dia merusak satu generasi, nanti yang rusak pertama itu adalah dia dan keluarganya, anak-anaknya, nggak ada yang beres, anak istri nanti, hancur semuanya. Nah dia merusak satu generasi yang lebih berat kalau dia tidak segera bertaubat menjual narkoba itu jadi agen jadi bandar lain tunggulah azabnya dari Allah Subhanahu wa maka dia nanti di akhirat banyak menangis daripada dia sekarang di dunia banyak tertawa Mereka dikatakan Imam Ghazali lagi wah kiranya jika hal itu bukan rahasia yang dicegah untuk menyiarkannya Karena terbatasnya pemahaman untuk mengetahuinya atau bukan karena pengertian lain maka mengapakah beliau tidak menyebutkannya kepada mereka dan tidak ragu lagi bahwasanya mereka itu selalu membenarkannya Seandainya beliau menyebutkannya bagi mereka Ibnu Abbas berkata mengenai firman Allah Azza wa Jalla Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa al-ardi mislahunna ya tanazzal amru bainahun Allah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi berlakulah perintah Allah di antaranya surah at-talak ayat 12 Seandainya saya Ibnu Abbas ni menerangkan tafsirnya ini saya kamu akan merajam saya atau dalam lafal dikatakan ini saya kamu berkata saya ini adalah orang yang kafir jadi kalau ilmu abbas sendiri yang tahu rahasianya ya yang diberikan oleh rasulullah saw karena doa rasulullah kepada beliau ya Sangat berhati-hati ketika menerangkan Tafsir satu ayat Sampai dia katakan Kalau dia menjelaskan ya Tafsirnya Ayat atau ayat 12 ini Maka Seakan-akan Dia itu Seperti orang yang minum khamer Dirajam Atau dituduh Dia ini orang yang kafir Nah ini Bukan main-main ucapan Ibnu Abbas ini Ini menandakan bahwa Rasulullah itu punya sahabat-sahabat Yang mau tahu hal yang rahasia Hal yang batin tersembunyi Sir Dan itu tersebar di kalangan sahabat-sahabat itu Tidak hanya tahu yang zahir saja Atau yang terang, -terang. Nah, Abu Hurairah dalam berkata Saya hafal dari Rasulullah Dua tempat Adapun salah satu dari keduanya Maka saya sebarkan dan yang lainnya seandainya saya sebarkan niscaya rongkong ini akan diputuskan Ini kata Abu Hurairah Maka dia hafal di Rasulullah ada dua Yang satu yang disebarkan oleh Abu Hurairah ya. Tapi yang satu ini tidak diceritakan Disembunyikan oleh Abu Hurairah Sampai akhir hayatnya Karena kalau itu diceritakan oleh Abu Hurairah Dipenggal lehernya Ya, karena begitu, eh, apa? Kalau itu sampai dibuka, disingkapkan, tuduh dia kafir, ya, tuduhlah dia itu sesat, ya, dirajam, dia oh, ini sesat, ya, dibunuh, dia halal darahnya nih, ada dia seorang sahabat Rasulullah, dia yang... Banyak menyampaikan hadis nah. Maka Nabi Soal-soal tentang Abu Bakar Ma fadalakum Abu Bakrin Bikasratis yamin Walakin bisirrin Wa korafi sadri Abu Bakar itu Tidak melebihi kamu Dengan banyaknya puasa dan salat. Abu Bakar Sama aja dengan sahabat lain-lain puasnya sama, sholatnya sama dengan sahabat-sahabat yang lain, tapi dalam hal sir rahasia, wow, jauh sekali itu hadis riwayat muslim dari Aisyah. Ya, kalau soal rahasia yang teguh dalam dadanya, wow banyak sekali. Maka semua sahabat sepakat ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Semua bingung. Ini Rasulullah mau dimakamkan di mana? Tapi begitu Abu Bakar ngomong, "Aku telah mendengar." Dari mendengar dari siapa? Dari Rasul, "Aku telah mendengar. Semua nabi yang wafat, maka dia wajib dimakamkan di mana dia meninggal dunia." Sudah selesai situlah kelebihan Abu Bakar Siddiq. Maka semua sahabat terimanya. Karena mereka tidak pernah dengar itu dari Rasulullah, yang dengar hanya Abu Bakar. Itulah rahasianya, simpan ya. Semoga Ya. Allah melimpah keridhaannya kepada Abu Bakar Siddiq dan tidak ragu bahwa itu berkaitan dengan kaidah-kaidah agama. Tidak keluar dari kaidah-kaidah itu dan termasuk dalam kaidah-kaidah agama tidaklah tersembunyi dengan zahir-zahirnya atas lainnya itulah tadi ada ilmu syariat tarekat hakikat marifatnya tatananya lain-lain karena berkaitan dengan yang zahir yang batin yang sir, yang terang terangan tadi Sahal atas tari adalah berkata orang alim itu mempunyai tiga ilmu itu ilmu yang zahir diberikan pada orang-orang yang ahli lahir, ilmu yang batin yang tidak mampu untuk dijelaskan kecuali untuk yang ahlinya, nah, itu. itu ciri orang, orang. Ilmu yang antara dia dan Allah Taala tidak boleh ditampakkan pada seorang jadi antara dia dengan Allahnya orang lain nggak boleh tahu. Sebagian orang-orang arif yang mula Allah itu berkata menyiarkan rahasia. Sihir ketuhanan itu adalah kufur Ya, Ada rahasia antara dia dengan Allah Itu nggak boleh diceritakan Ini orang-orang arif Dan sebagian mereka berkata Ketuhanan, ketuhanan itu mempunyai rahasia Yang seandainya mereka menampakkan Yang nisya batalah ke nabi itu mempunyai rahasia Yang seandainya dibukakan saya batalah ilmu Orang yang mengetahui Allah itu mempunyai rahasia Yang seandainya mereka menampakkan Nisya batalah hukum Orang yang mengatakan meskipun dengan demikian Ia tidak bermaksud batalnya Kenabian Bagi orang yang lemah Karena terbatasnya pemahaman mereka Maka apa yang ia sebutkan itu Tidak benar, tapi yang benar adalah Tidak ada pertentangan padanya Dan orang-orang yang sempurna adalah Orang yang cahaya Makrifatnya Tidak memadamkan cahaya waroknya Sedangkan penegak warok adalah Ke nabian. Insya Allah kita akan lanjutkan cara ya ini di waktu yang lain masih panjang bahasan kita ini ya kurang lebih ada 15 halaman lagi terkait dengan uh, bab itikat ya? Semoga Allah subhanahu ta'ala memberikan cahaya yang terang dalam batin kita Memudahkan hari-hari kita, melimpahkan kepada kita rezekinya Dari arah yang tidak diduga-duga mengampuni semua dosa-dosa kita Dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mari lah kita tutup sama sama majlis ini dengan membaca suratul Surat Al-Fatiha. Ma'adhu bi Allahi minasaitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Namein wa rahmanirrahim. Alhamdulillahil Sachin. Bismillahirrahmanirrahim. Siraat warahmatullahi azir al